Gimana sih, pelajarin dong. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini seperti biasa ya di sini saya akan membaikkan priset priset yang terbaru lagi guys ya. Oke kita tanpa berlama-lama kita langsung aja simak satu per satu guys ya. Oke selanjut ke percakapan yang kedua ya. <Susuk> Oke selanjut ke percakapan yang ketiga. <Susuk> ah, ah. Oke okay, guys selanjut ke presiden yang keempat ya Oke okay, guys selanjut ke presiden yang kelima Oke okay, guys, ke bersih yang ke-6 ya. Oke guys, selanjut ke bersih yang ke-7 ya. Okay, Oke okay, guys ke presiden yang ke-8. Oke okay, selanjutnya ke presiden yang ke-9. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-10 ya. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-11. Oke lanjut ke versiode yang ke-12 <SILENCIO> Oke lanjut ke versiode yang ke-13 <SILENCIO> Lanjut ke presiden yang ke-14 ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15 ya.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 Oke okay, lanjut ke presiden yang terakhir untuk ke-20 ya Oke okay, jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya Bye